Teman-teman media yang saya hormati, didampingi oleh juru bicara COVID-19, Profesor Wiku, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, izinkan kami pada kesempatan sore hari ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: pertama, saat ini telah muncul pemberitaan mengenai strain baru virus COVID-19 yang menurut berbagai data ilmiah memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Kedua, mensikapi hal tersebut. Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Ketiga, untuk warga negara asing yang tiba di Indonesia pada hari ini Sampai tanggal 31 Desember 2020 Maka diberlakukan aturan Sesuai ketentuan dalam adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 3 tahun 2020 Yaitu A. Menunjukkan hasil negatif Melalui tes arti PCR di negara asal yang berlaku maksimal dua kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau ihek e internasional Indonesia B pada saat kedatangan di Indonesia melakukan pemeriksaan ulang arti PCR, dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan. C. Setelah karantina lima hari, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan menuruskan perjalanan. Keempat, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 14, warga negara Indonesia tetap diizinkan kembali ke Indonesia sesuai dengan ketentuan adendum surat edaran yang sama, yaitu A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 melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka melakukan karantina wajib selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina yang telah disediakan oleh pemerintah. C. Setelah karantina lima hari, WNI melakukan pemeriksaan ulang rt pcr dan apabila hasil negatif maka diperkenankan meneruskan perjalanan. Kelima, penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Keenam, kebijakan ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Baru Satgas COVID-19. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.